Jadi shadow ban itu adalah uh, banet secara halus dari Tiktoknya guys ya katanya sih seperti itu. Kalau menurut aku sih shadow ban itu tidak ada guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama Bang Abed Hidayat Official. Di video kali ini kita akan bahas tentang shadow ban. Apa itu bang shadow band? Jadi shadow band ini shadow band TikTok ya guys ya shadow band TikTok Apa itu shadow band TikTok? Kalian pasti pengen tahu Kalau pengen tahu Jangan lupa di like dulu, komen dan Jangan lupa juga bantu di share ya guys ya Biar uh, aku semakin semangat lagi membuat kontennya Jadi shadow band itu adalah uh, Katanya pelanggaran uh, secara halus dari TikTok katanya gitu guys ya ntar ada motor lewat. <laughs> Jadi shadow band itu adalah uh, banet secara halus dari tiktoknya guys ya katanya sih seperti itu. Kalau menurut aku sih shadow band itu tidak ada guys. Kenapa aku bilang tidak ada? Karena uh, menurut aku ini mas pengalaman aku ya di platform TikTok ya. Jadi pengalaman aku tuh pokoknya di setiap aplikasi semua aplikasi aku udah coba. Entah itu di, di YouTube, entah itu di mana ya sama aja guys ya. Intinya algoritmanya sama. Jadi untuk uh, Bang, kalau memang saya domain nggak ada, terus kenapa lab gua kemarin tuh 200 terus sekarang pas lap cuman 105 5 ya nonton. Nah, itu dia guys ya permasalahannya <laughs> Oke, kita akan bahas ya Jadi untuk uh, kalau pengen lab rame guys kalian itu harus uh, konsisten dalam membuat apa konten guys ya. Jadi kalau kalian ini ya kalau logikanya ya kalian tuh orang biasa ya. Uh, follower cuman baru misalkan 10.000. ribu udah, udah bangga 10.000? itu udah banyak banget ya kan. Tapi lu bukan artis itu. Lu cuman lab kayak gini doang nih ini pelangga plongo ya kan terus setiap aplikasi itu pasti ada adminnya yang masuk nonton guys lihat nih siapa sih orang pelangga plongo ya kan nggak ada interaksi ngomong kagak apa kagak kecuali kalau lutut cewek cantik seksi itu pasti banyak yang nonton guys. kalau kalian misalkan orang biasa pengen lame di tiktok ya kan terus follower cuma 10.000 udah bangga ya kan? Jangan-jangan bangga, guys. Jadi intinya gini, guys ya. E, kalau yang namanya saya itu, mungkin pas satu kali dua kali lu lab tuh rame gitu kan. Tapi ratusan, nah disitu kan, Misalnya buat penyemangat kalian doang, istilahnya gitu. Nah nanti, di lab kedua pengen tahu nih dari sistem dari YouTube-nya sendiri, eh dari TikTok-nya sendiri, bukan YouTube ya, dari TikTok-nya nanti. Mantau lagi lab, lab, lab kalian nih, loh kok gak jelas itu kan terus tersebut eh, lagi ketiga gak jelas lagi ya gimana mau direkomendasikan sama tiktok ya? kalau misalkan kalian ada performanya gitu kan kalau misalkan lu mau nyanyi-nyanyi kalian mau ngelawak ngelawak sekalian kalau mau di lumpur mandi lumpur guys ya di tiktok itu kalau misalkan semakin banyak komentar pokoknya setiap aplikasi Gini guys ya jadi algoritma tiktok sama itu, itu hampir sama setiap banyak kalau misalkan di tiktok kalau kita live semakin banyak yang tap fire atau semakin banyak yang komen terus ada ya, misalkan kita gini lagi live gini komen terus tuh, banyak yang ngoment otomatis nanti live kita itu di, direkomendasikan dikasih ini misalkan kita ini uh, uh, sebagai penonton ya, ibaratnya gini ya kita ini sebagai penonton ya, sebagai penonton nih saya sering nonton komedi ya kan terus lu tuh lagi like like like komedi gitu lah. menghibur gitu kan tiba-tiba muncul -tiba yang like nya banyak terus yang komen juga banyak ya kan otomatis uh, kita komen nah ya. kita komen nambah lagi komentar nah direkomendasikan lagi ke orang-orang lain gitu guys ya terus kalau misalkan uh, untuk web yang kemarin katanya kemarin aku rame bang Oscar Sepia itu memang apa ya memang Uh, si TikTok sendiri ngasih kesempatan ke kalian gitu biar biar apa? Jadi ada sistem bos gitu guys, sistem sistem push push push untuk live streaming ya ada guys ya. Jadi kayak sistem buat ngepush live itu ada sistem buat ngepush uh, video kita juga ada guys itu jangan salah ya. Aduh bang, so tau bang, ini pengalaman aku lo guys ya, aku udah beberapa uh, pengalaman aku tuh udah. Aduh ada motor. Jadi pengalaman aku tuh udah di beberapa aplikasi bahasa di snack video, di tiktok dan di youtube Wah lubang ya ini aja, subscribernya baru 1000 ini ya, ini ini, ini ini tuh Ini tuh uh, YouTube channel aku kedua guys ya, bukan channel pertama lihat ya, aja deh, nanti kalian di sini ini ya Ini nah ini ini channel pertama aku ya guys ya Jadi aku tuh nge YouTube, pokoknya jadi konten penonton tuh dari di 2016 guys Jadi uh, Dulunya dari editing-editing yang sangat kurang bagus ya kan ya burik gurih itu Gimana gitu kan ya tapi sekarang udah apa kelihatan bagus gitu makanya Untuk mendapatkan rekomendasi dari TikTok itu kalau misalkan mau live ada ya penerangan cahaya Kalian nih kayak gini nih ada lighting ya kan ada ada tripod apa tuh namanya uh, ring light ya pakai tripod ya kan terus uh, Ape-nya juga kalau bisa di iPhone guys ya <kara> karena biar apa terlihat hati gitu terprofesional gitu guys kalau pakai HP, -HP yang biasa sih bisa-bisa juga, juga guys cuman kalau kalian enggak punya skill misalkan kalian tuh cuman live kayak gini doang melongo melongo ya kan siapa yang mau itu guys kalau kalian <kara> intinya gini guys ya kalau misalkan kalian walaupun kalian bukan artis kalian bikin konten yang menarik uh, terus kalian walaupun HPnya buri tapi power kalian di atas 100 itu pasti rame guys ya pasti rame apalagi kalau kalian akunnya bukan beli itu uh, kalian juga belum nggak pernah melanggar pedoman komunitas dari tiktok itu intinya ya tiap platform itu setiap aplikasi itu pasti ada aturan-aturannya guys ya seperti kita kerja nih kita kerja di sebuah tuh, perusahaan nah kita itu otomatis ada aturan-aturan nih yang dibuat oleh perusahaan itu nah kalau kita melanggar otomatis kita kena SP dong nah gimana tuh caranya biar SP-nya hilang kita apa ya kita kelihatin lagi skill kita guys ya kita perbarui lagi nih eh, cara kerja kita ya seperti aplikasi TikTok juga sama seperti perusahaan seperti itu guys jadi intinya kita Wah kita nih bisa kan nih kalian live jam, jam 7 biasanya rame kan besoknya lagi jam 7 rame. Nah hari ketiga hari keempat lep jam tiga kadang jam 5 sore ya kan. Kadang habis maghrib. Nah itu tuh nanti algoritmanya akan rekomendasi live streamingnya akan berturun, berturun berturun berturun berturun guys. Itu guys ya yang menyebabkan algoritma live streaming kalian atau uh, rekomendasi live streaming kalian jadi berkurang itu makanya kalau bisa dari dalam tujuh hari live streaming itu, kalian jangan sampai bolong, guys. Terus jamnya itu jangan sampai pindah-pindah dulu ya, untuk mendapatkan rekomendasi itu. Kalau bisa, ini kalau bisa, aku saranin kalian kejar follower dulu, guys, sampai ratusan ribu ya. Kan ratusan ribu itu follower real, terus kontennya jangan diacak-acak, ya Misalkan kalian, konten yang sekarang ini, ya kan Mobile Legends terus, Mobile Legends terus, eh tiba-tiba ganti konten muka lu. Hai guys ini kebakaran FYP guys gak bakalan, bakalan rame kecuali kalau kamu aktif misalkan di Bang pastol itu pasti dia walaupun pakai kolor ya kan kepalanya botak pasti banyak yang komen guys uh, Kayak kalian nggak bakal direkomendasikan karena sistem youtube eh, system TikTok itu uh, ini, ini orang mau ngapain itu kan ini orang mau ngapain itu kan tadinya upload uh, game terus tiba-tiba upload buka Nah, mau direkomendasikan ke siapa? Jadi, kan bingung, ibaratnya gitu kan. sistemnya bingung, ini ngasihin kesiapan siapa ya, Dia dulu. kontennya biar kok tipe-tipe muncul muka ya. Kecuali kalau kalian pabrik figur aku, aku, khususnya aku itu apa? Kalau misalkan pabrik begitu itu udah nggak bisa ditoleransi lagi ya, karena emang udah banyak fansnya gitu guys ya. Kalau kayak kita-kita mah, misalkan uh, upload komedi ya. Udah komedi terus sih ke upload masaknya. Udah masak aja gitu kan kalau misalkan upload game ya udah game aja gitu kan kalau bisa sih game sambil kelihatan muka gitu biar biar enak ke kedepannya gitu jangan sampai gitu. udah game ya kan tiba-tiba kalau -tiba udah banyak muncullah muka kita Hai guys gini-gini otomatis tenggelam guys tenggelam itu yang namanya apa viewer kalian itu nggak bakalan nggak bakalan ada perkembangan guys ya oke okay, ini udah lumayan lama guys ya kita bahas di nanti kita bahas-bahas lebih banyak lagi tentang tiktok juga kalau kalian memang suka dengan tiktok itu kan ya mungkin uh, kita bahas tentang shadowband itu sampai di sini aja guys ya menurut aku ini kesimpulannya shadow band itu tidak ada guys ya terus cara mengatasinya poin-poinnya itu terlalu mengatasinya kalian rajin upload aja guys sehari lima kali kalau bisa guys sehari lima kali upload Abang itu melanggar enggak? Kata siapa? Gak melanggar itu pengalaman saya pribadi, ya. Oke, thank you buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sukses.